Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa sallallahu wa sallam, Muhammad. bertemu lagi dengan kami di sini di Al-Qur'an Jaya. Semoga kita semua tetap dalam iman rahmat dan iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay, yang tepat di depan teman-teman ini adalah power supply 5 volt DC stabil dengan penguat arus. Oke, okay, ini sudah selesai dikoreksi. Teman-teman, di video ini kami menunjukkan beberapa kesalahan-kesalahan dalam perakitannya seperti itu ini adalah desain PCB sendiri namun skemanya kami ngambil di internet nanti kami akan menunjukkan seperti apa skemanya di sela-sela video ini ini adalah buatan dari uh, peserta didik di Alkolam Jaya seperti itu ini tekniknya menggunakan teknik pemindahan tuner teman-teman jadi menggunakan kertas PCB seperti itu yang warna kuning itu Uh, di atau dicetak menggunakan uh, printer dasar jet dan juga uh, desainnya menggunakan desain PCB Eagle, Eagle profesional 6.3. Oke, okay. uh, hidup semua teman-temannya. Oke, okay. yang kedua juga menyala ketika uh, kit uh, minimum sistem arduino ini uh, menyala dan kedipnya itu betul-betul terang berarti ini arusnya juga stabil dan kuat seperti itu oke okay, yang ketiga kita cek juga seperti ini hasilnya oke okay, seperti apa saja jenis-jenis kerusakannya teman-teman uh, bisa lihat sendiri Uh, di prosesnya ya Seperti itu di video ini uh, Selamat menyaksikan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 lebih dekatnya seperti ini Oke okay. kami ucapkan terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat ini buat teman-teman semua kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh